Prediksi Arema VS Persebaya malam ini di mana derby Jawa Timur Akan dilaksanakan di Stadion Kanjuruhan Malang Banyak pertanyaan-pertanyaan dari para followernya Ratu Bidadari TV Para fan-fannya Ratu Bidadari TV Baik dari kubu Aremania maupun bonek mania banyak sekali yang berkomentar eh, prediksi arema vs persebaya ada yang eh, siapa yang juara eh, siapa yang menang arema atau persebaya banyak sekali bahkan komentarnya sudah ribuan di akun akun saya di Ratu bidadari tv eh, di sini saya tidak mau meramal karena di sini eh, saya ingin berada di pihak netral dan karena saya uh, Aremania dan putjuku bonek eh Bonita. Jadi di sini saya ingin menjaga hati. Saya tidak mau uh, rasis dan saya tidak mau fanatisme di sini. Uh, saya hanya ingin memprediksi saja. Yang jelas ini adalah pertarungan, pertandingan harga diri. Di mana mungkin tensinya akan lebih panas tensinya mungkin akan lebih tinggi, dimana mungkin Arema lawan apa, mungkin permainannya biasa, mungkin lawan Pers, lawan apa Kediri, lawan apa, mungkin permainannya biasa-biasa. Begitupun juga dengan Persebaya Surabaya, dimana ketika melawan klub-klub atau tim-tim lain, mungkin dia ya permainannya biasa-biasa, tapi berbeda melawan rivalitas sepanjang zaman ini, melawan Arema, melawan Persebaya, itu yang jelas pertarungan harga diri. Itu. Cuman di sini saya hanya memprediksi, mungkin ya, ini mungkin ya, ini hanya prediksi itu kan prediksi bisa benar bisa salah ya kan. E, mungkin e, Arema di Malang, eh, Arema vs Persebaya di Malang mungkin kalau nggak draw mungkin kemenangan di Arema hanya saja uh, kemenangan mungkin tipis ya entah 1-0 entah draw cuman mungkin Arema kalah di Surabaya ketika nanti awal ini prediksi saya itu seperti itu karena melihat uh, kefanatismenya, atmosfernya antara Aremania sama persebaya khususnya supporter itu sangat tensinya sangat luar biasa. Ini prediksi uh, saya. Mungkin teman-teman punya prediksi lain. Ya, yang jelas rivalitas kita hanya di lapangan, hanya di lapangan ya, di luar lapangan kita saudara teman-teman, kita sama-sama Jawa Timur. Jadi tidak akan ada permusuhan kita sudah dewasa Kecuali bocil-bocil yang rasis Mungkin gitu saja prediksi saya Arema VS Persebaya Semoga pertandingan fair play sportif, Menang kalah, sudah biasa Salam satu jiwa Dan salam satu nyali wani Salam dari saya Ratu Bidadari Idola sejuta umat Jangan lupa Like, comment, dan subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV. Terima kasih.